Halo sahabat Zodiak 48 kembali lagi untuk bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang keuangannya meningkat dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021. Namun buat kamu yang bergabung, silakan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021 dan pertama support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kenisahnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Zulokat ataupun dua piala untuk zodiak yang pertama yang keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces. di sini dikategorikan seorang Pisces. Kehidupannya akan meningkat di bulan April, yang dimana di sini dikarenakan seorang Pisces bersama seorang pasangan membangun hubungan yang harmonis, bahagia, yang romantis, yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk keuangan seorang Pisces, di sini menggambarkan keuangannya akan meningkat drastis, yang dimana di sini usaha yang dimiliki oleh seorang Pisces ada dua jenis: yang pertama, usaha inti. Dan yang kedua adalah usaha sampingan tambahan ataupun usaha yang dilakoni bersama seorang pasangan yang menongkrak keuangan. Dan disinilah dikategorikan bahwa saya seorang Pisces, keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan peningkatan kehidupan yang didapatkan oleh seorang Pisces bersama seorang pasangan dikarenakan momen romantis ataupun momen bahagia yang dimana mana di sini mendapatkan keturunan dan di sini seorang pisces mendapatkan doa dari seorang anak sebuah keluarga yang dimana mana di akan bertanggung positif kepada keuangan seorang pisces di bulan april tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Duhai Kristis. Secara umumnya Duhai Kristis itu diartikan mahir dalam situasi krisis spiritual dan mampu menghadapi semua cobaan serta mahir dalam melakoni semua pekerjaan. Dan jika kartu Duhai Kristis kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan keuangan kehidupan seorang Pisces akan meningkat di bulan April yang dimana di sini dikarenakan seorang anak dan doakan oleh seorang anak didoakan oleh sebuah keluarga yang dimana juga di sini digambarkan bahwa saya seorang pisces bersama seorang pasangan mampu menjalani hidup yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah ace of Swords untuk zodiak yang kedua yang keuangan dan kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak aquarius. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan memulai perjalanan hidup, akan memilih perjalanan hidup yang lebih bagus lagi di bulan April, yang berdampak positif kepada kehidupan serta berdampak positif kepada keuangannya. Di sini dikategorikan berdampak positif kepada keuangan, dikarenakan di sini seorang Aquarius juga memulai suatu usaha yang baru, ataupun usaha tambahan yang dimana di sini mendongkrak keuangannya lebih bagus dan berdampak positif kepada kehidupannya serta berdampak positif kepada karir dan pekerjaannya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 Pekerjaan karir usaha akan dilakukan oleh seorang Aquarius. Serta di sini seorang Aquarius akan membuka usaha yang dimana di sini usaha yang baru yang mendatangkan income serta mendatangkan keuangan yang lebih bagus serta mendatangkan kehidupan yang lebih bagus yang didukung penuh oleh seorang anak dan keluarga. Serta di sini tujuan seorang Aquarius adalah untuk membahagiakan keluarga beserta anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu dari hipotis, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan. Seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang mahir di dalam pekerjaan yang baru, hal yang baru, mahir dalam membuat usaha yang baru yang mendokrak kehidupan keuangan serta berdampak positif kepada kebahagiaan sebuah keluarga dan seorang anak Aquarius sendiri. Untuk zodiak yang ketiga adalah Five of Cup ataupun lima piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini dikategorikan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang keuangan serta hidupannya meningkat di bulan April tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang Gemini mendapatkan peningkatan kehidupan dikarenakan seorang Gemini mampu melihat satu peluang, mampu refund dari masa lalu yang dimana didukung dan di motivasi oleh seorang pasangan, seorang Gemini sendiri. Di sini seorang Gemini dinyatakan mampu move on dari masa lalu sehingga di sini kehidupannya akan lebih bagus lagi dan di sini juga menggambarkan bahwasanya seorang Gemini selalu menatap masa depan suka melihat yang dimana di sini peluang untuk membuka usaha sehingga di sini berdampak positif kepada keuangan serta karir seorang Gemini di bulan April tahun 2021. Dan di sini tidak terbentuk kemungkinan bahwa tiga pintu rezeki seorang Gemini akan terbuka dari tiga arah mata angin. Utara, selatan, dan timur yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan. Seorang Gemini di bulan April tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik open tackle. Secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan peningkatan keuangan serta kehidupan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Gemini berhasil move on dari masa lalu yang dilukung dimotivasi oleh pasangan, sahabat serta keluarga Gemini sendiri. Dan di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan peningkatan yang dimana di sini bersifat seorang Gemini terbuka dari tiga arah mata angin. Yang dimana sini salah satunya datang dari seorang sahabat Gemini sendiri. Dan jika kaktulah ekristis kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Seorang Gemini mendapatkan peningkatan kehidupan keuangan di bulan April tahun 2021. Yang dimana sini berkat doa dan dukungan dari seorang sahabat, pasangan, keluarga, serta orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Ten of sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di mana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat di bulan April tahun 2021. Di sini dikategorikan kehidupan yang meningkat seorang Scorpio berhasil mampu mengatasi pengkhianatan yang ia terima di bulan April nanti, sehingga di sini seorang Scorpio akan berhati-hati lagi dan mampu mengambil jalan yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kebahagiaan berdampak positif kepada kehidupan yang ia lalui di bulan April tahun 2021 dan di sini keuangannya akan meningkat dikategorikan dan dikarenakan seorang Scorpio akan berjuang untuk mendapatkan keuangan dengan ide cara sendiri yang dimana tidak bergantung kepada orang lain dan disini seorang Scorpio akan susah percaya kepada orang lain dikarenakan pengkhianatan yang ia dapatkan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan bekerja tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan seorang Scorpio di bulan April tahun, 2021 bentuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, ataupun yang dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang Scorpio mendapatkan peningkatan kehidupan keuangan di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Scorpio mampu bangkit dan move on dari pengkhianatan yang ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan seorang Scorpio sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang orang tua sahabat selalu mendukung Scorpio untuk move on dari masa lalu itu dari pengkhianatan itu sehingga di sini keuangannya akan meningkat yang dimana hasil kinerja kerja keras seorang Scorpio sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tanpa bergantung kepada orang lain dan jika kartu lain kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu dan mahir bangkit dari pengkhianatan yang ia terima di bulan April tahun 2021 yang berdampak positif kepada kehidupannya dan di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dimana di sini akan bertanggung positif kepada keuangan yang didukung penuh oleh seorang sahabat serta orang tua Scorpio sendiri. Dan di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang keuangan serta kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan juga bahwasanya empat zodiak yang keuangan serta kehidupannya meningkat di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces